Bagaimana kabar mesin? Alhamdulillah, baik. Mana? Baik, habis. Baik. Alhamdulillah. Bagaimana bisnisnya di sana yang apa? Eh, rumahmu? Apa namanya itu? Kos-kosan? Untuk bisnis kos-kosan. Kosan-Metap yang... sana. Hah? Iya, minta sini lah. Oh. <laughs> Makanya, podcast hmm. untuk bisnis kos-kosan mungkin hmm. tidak seperti sebelum COVID-19. Begitu ya? Iya, jadi mungkin tiga puluh persen menurun, masih ada, eh. ada aja. Berapa kamar. Begitu ya? Ya. Kalau saya sih, kontrakan cuma 7 Yang terisi berapa ya? Terisi cuma lima, seperti yang kosong kosong menjadikan warung itu iya iya kosong juga sekarang kosong kan 7 kan, mm -hmm. nah tujuh. yang menjadikan warung berapa 1 itu sisa 6 mm -hmm. dari 6 itu yang terisi berapa yang terisi cuma 4 berarti yang ya, dua belum belum sebulan berapa 500 akhirnya biar sendiri mereka enggak listrik listrik bayar bawa sendiri setiap kamar ada tokennya atau beda-beda ada yang tokennya beda-beda ada yang satu token maksudnya ada tiga kontrakan itu satu itu satu token terus bayarnya gimana mereka uh, itu ditanggung sama saya cuma dia memberi tambahan uh, jadi 550 eh hmm. peralatan kulkas kalau kulkas nanti dia uh, meningkat menjadi sana dia aja kalau dia penggunaan misalnya nambah peralatan listrik kulkas atau penghangat nasi itu kan memerlukan listrik besar juga hmm. jadi dia tanpa di biasanya yang memberi tambahan misal 20000 atau 25000 gitu. Oh, itu Iya. Sebenarnya yang tujuh itu apalagi tempat maya di bisnis, bisnis itu? Ada nggak yang kayak yang depan itu yang kayak lu? Luar jalan tuh? Iya, itu juga ruko. Ruko tadinya semenjak ada itu ya, banyak yang kosong ruko juga, ibuah. Saya mengontrakan rokok, tapi sampai saat ini tidak ada yang ini, tidak ada yang tertarik sepertinya. Kayak. Karena rokok-rokok yang saya lihat juga di sepanjang jalan yang ramai, itu lebih banyak kosongnya daripada yang terisi. Hmm, gitu. Per bulan berapa ruko? Kalau rokok per bulan mungkin karena tahunan sih. Kalau tahunan, ya. listriknya sendiri. Listriknya sendiri. Listernya sendiri atas nama siapa listurnya? sih atas nama saya sendiri. termasuk rumah apa gitu bisa hmm, bisa. kalau token kan bisa sendiri. Satu. beberapa apa, token gitu hmm. dengan nama satu satu orang. warung lancar aja warung. warung sekarang ya sebenarnya lancar. kalau modalnya tinggi juga ramai. Alhamdulillah. juga ya. Hmm. Selain itu juga saya sekarang untuk menambah-nambah eh, makan sehari-hari kadang-kadang buat tambahan itu yang menanam tanaman singkong atau apa sayur-sayuran. Tapi kan nggak langsung panen. Ya? Iya enggak, tapi setidaknya ada tambahan gigi lah untuk keluarga atau menanam ikan gitu kalau dulu yang apa eh, jalan jualan-jualan di pasar malam itu loh mm -hmm. itu banyak hasilnya ya itu waktu sebelum PPKM kan alhamdulillah Eh, uh, ya kalah gaji manajer iya <laughs> ya sekarang yeah. berhenti itu berhenti berhenti juga sekarang orang kan jadi Uh, walaupun PPKM atau Covid-19 sudah dicabut sepertinya orang-orang uh, atau masyarakat itu kayaknya udah pola-pola berbelanjanya berbeda. Apa mungkin karena IC Iya. Atau karena gini. Jadi orang lebih memikirkan karena BBM itu. Hmm. BBM kan naik, iya. BBM itu naik. Jadi kalau jangan ibarat makan jangan berlebihan. Oh. Kalau dulu kan orang hmm. makan ini berlebihan, ini berlebihan. Makanan yang masih ada dipegang juga masih pengen beli lagi. Kalau sekarang mah cukup untuk makan udah cukup. Karena untuk biaya perjalanan itu kan perlu bensin. Nah hmm. itu lebih memutamakan mereka itu dalam. Gitu jadinya pasar pasar malam itu makan itu cukup aja panas. udah sudah cukup bagi Kampung mah, tuh itu, apa mana dia itu. Ada sebagian-sebagian yang informasi ada, tapi ya girohnya itu kurang ya, tidak, tidak seperti dulu artinya orang eh, ada rasa segen atau bagaimana males atau Masuk untuk itu. untuk apa ya jalan atau keliling sekedar cuma keliling. Hmm. Nantinya, 30 persen lah menurun. Kan, lapok, di siapa lapak? Tapi di situ yang dulu itu? Iya. Ya, hmm. Lapak juga banyak yang kosong, maksudnya. Karena kan, power di situ dulu. Hmm. Karena masih. Tidak. Saya hmm. Wah, iya, ya. Jadi, hmm. eh, karena sekarang kan, eh, penjualan hmm. orang ada yang lebih melihat di online. Ada yang mulai online, walaupun tidak semua orang mulai online. Ya. Tapi ketika uh, ingin berbelanja dengan ibadah berkunjung ke pasar, dalam arti non-online-nya, ya. mereka itu memikirkan masalah bensin. Itu harus dipikirkan dalam keluarga itu, karena terus terang ya, pengeluaran bensin dalam sehari aja ya, uh, minimal juga saya sepuluh ribu. <laughs> Hmm. iya, artinya satu liter bensin itu habis sehari. Bayangkan, kalau sebulan ya, <ganti> gitu. berarti udah enggak boleh kan dihitung ke suara? Masih enggak, tak? iya, enggak, jadi dulu. Hmm. berarti kita masuk dari warung, warung aja, sama yang bulanan itu yang Iya, kos kosan. kos kosan yang rongkratan. Uh. Kebetulan mungkin karena itu uh, masa juga kadang-kadang kan uh, anak juga kadang-kadang ngasih bulanan. Yang dari Jepang. Iya. Nah. Jadi ada yang sudah ya sudah kerja gitu, kompes ya. Tentu -tentu membantu, bilang. Iya membantu untuk biaya kuliah anak adik-adiknya, nah. sekolah adik-adiknya gitu. Kalau dulu kan waktu sebelum PPKM atau Covid-19 itu ya artinya masih bisa ditangani untuk kuliah atau itu iya, iya. dari dari dagang pasar malam juga. Walaupun cuma dagang gorengan seperti lama ya. Suari, suari dapat berapa ya. loh pasar malam tuh? Pasar malam itu sehari kan 500 sampai 1 juta itu bisa dapat itu iya itu untungnya atau atau kalau kotor, kotor, modal. kotor. kotor modalnya kan tiga hmm. puluh e, persen dapatnya tujuh puluh persen gitulah artinya kan lebih gede dapatnya gitu oh, keuntungannya misalnya modalnya tiga ratus iya dapatnya tujuh ratus dapatnya tujuh ratus iya. ya. ini kan ada lebih iya kalau sekarang mah <laughs> Kebanyakan orang sekarang eh, ada modalnya tua. Hmm. Setelah itu, seminggu dua minggu, bukannya makin naik, makin turun. <laughs> Mudah-mudahan aja bertahan begitu. Modus sekarang ya? Iya, karena nggak pasti ya sekarang. Jadi itulah, guys, ya situasi sekarang: masa resesi, semua turun, maka itu sama aku. Kita saling mengingatkan agar uh, menghemat, ya, menghemat. Belanja, belanjalah dengan bijaksana. Dengan cara uh, bijaksana menggunakan uang, kalau tidak terlalu penting, gak usah belanja kawan. Ya, jadi ini sudah terasa resesi, seperti Pak Misin saja yang kontrakannya udah mulai menurun, ya kan? banyaklah mungkin di tempat lain juga sama. Nah, itu saja kawan. Sampai bertemu. Baikkan videonya.